Air-air ini dunia sedang digemparkan dengan isu perang dunia ketiga. Hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi seluruh warga, dikarenakan peperangan antara Rusia dengan Ukraina kini masih belum berakhir. Ngomongin tentang Rusia, negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin ini memang tak diragukan lagi kekuatan militernya. Berikut fakta mengenai kekuatan tentara militer Rusia yang ditakuti oleh banyak negara di dunia. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Rusia atau dikenal dengan negeri beruang merah adalah negara terbesar di dunia yang membentang luas di dua benua yaitu benua Asia bagian utara Asia dan benua Eropa bagian timur Eropa. Negara ini masuk ke dalam jajaran negara dengan kekuatan militer tertinggi di dunia. Teknologi militer Rusia pun bisa dibilang dapat mengimbangi teknologi militer dari kekuatan barat seperti Amerika Serikat. Mengapa bisa begitu? Salah satu alasan Rusia disebut sebagai negara terkuat adalah karena kekuatan utama yang dimiliki militer Rusia adalah jumlah pasukannya. Rusia memiliki jumlah pasukan yang mencapai jutaan personil. Diketahui, Rusia memiliki jumlah personil militer aktif berjumlah juta ribu orang. Sementara itu jumlah pasukan cadangan Rusia pun mencapai 2 juta orang. Hal tersebut menempatkan Rusia di urutan kelima dalam jumlah personil aktif terbanyak di dunia. Seperti negara pada umumnya, cabang militer Rusia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Adapun Rusia juga memiliki tiga layanan independen lainnya, seperti pasukan roket strategis, pasukan lintas udara, dan pasukan operasi khusus. Rusia juga memiliki total personel militer sebanyak 1.350.000, dengan personil aktif sebanyak 850.000. Angkatan Darat Rusia memiliki 12.420 tank, 30.122 kendaraan lapis baja, 7.571 unit artileri, 6.574 unit artileri swagerak, dan 3.391 unit peluncur roket. Tidak hanya itu, militer sebuah negara juga harus dilihat dari kekuatan uang mereka. Dan berbicara soal dana, Rusia adalah salah satu negara paling kuat. Diketahui, Rusia menganggarkan sekitar 46,6 miliar dolar untuk militer tiap tahunnya. Sebagai perbandingan, Indonesia hanya menganggarkan sekitar 6,9 miliar dolar saja. Dana 46,6 miliar dolar yang digelontorkan Rusia tentu bukan satu-satunya daya finansial yang mereka miliki. Dalam kondisi tertentu, Rusia bisa memberdayakan semua kekuatan kekayaannya. Dalam keadaan terpaksa, Rusia mampu menganggarkan sekitar 3,5 triliun dolar. Dengan jumlah uang sebanyak ini, mereka bisa merealisasikan apapun. Dan terdapat satu hal lagi yang tak terpisahkan dari keunggulan militer Rusia, yaitu rudal dan misil. Bagaimana tidak, Rusia tercatat menjadi salah satu negara dengan kekuatan rudal terbesar. Dengan berbagai koleksi rudal balistik antar benua hingga rudal hipersonik, menjadikan Rusia sebagai negara yang sangat mapan dalam teknologi peluru kendali atau rudal. Sebut saja rudal balistik antar benua milik Rusia, yang memiliki jarak jangkau hingga 11.000 km, yang katanya bisa menjangkau hampir separuh bumi.